Dari rumah. Oh. Uh, sebelumnya maaf ya, ini mau ngerepotin Nih, oh, bespanya dipakai nggak? Tadi baru aku cuci dan udah nggak aku nggak aku pakai. Aku mau pinjam sehari aja please ya. Emang Beatlo kenapa ya? Beatnya nggak apa-apa sih, cuman kan, gua kan mau touring nih. Nah, motor temen-temen tuh bagus. Gua kan malu kalau pakai kayak gini motor buluk. Sehari oh. aja. Ya udah. Besok gua balikin. Oke deh. Tapi hati-hati, tadi udah aku cuci tuh. Oke. Okay kekalian helmnya boleh ya Boleh. kan ini ada tulisan Vespa nya nih sorry ya bro gak apa -apa, gak apa. harus ya. ini Tinggal sementara pakai bit Ii, yang sehari hal -hal. ya maaf ya siap. ini bensinnya masih enggak itu masih aman oke wih Vespa baru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat sudah bro sehat. sehat? sudah siap berangkat kita? sudah Wah. Baru nih pestanya. Uh, uh. Iya dong Kredit berapa tahun loh Masa gue kredit Cash lah uh, Wah siap. Gua gak level mah kredit oh, oh. Antar gue ikut dah. Ah Boleh siap Lu percaya aja beri cash oh, Kalau lu gimana Kalau gue sih percaya aja Assalamualaikum Halo. Gimana mau masuk? Oh, gak usah Ini maaf Gue mau ngerepotin iya. Jadi Jadi uh, Lu kan punya monstera gede nih, white tiger ya? Iya. Gua boleh pinjam gak? Buat apa sih pinjem-pinjem monstera gue? Ehm, maaf banget soalnya gua tuh mau kedatangan tamu, teman-teman gua yang berjubel-jubel itu, gua kan nggak punya tanaman yang bagus nih. Nah, gua pinjam sehari aja. Nanti kalau patah gimana? Tenang aja, kalau patah gua ganti. Berapa sih harganya? Cuma Rp500.000 kan? Lebih sih. Gak apa-apa mana monsternya. Sehari aja. Oke, gua pinjem dulu ya. Berarti ya. Gua pinjem dulu ya. ya. Cuma sehari aja, ntar kalau udah, aku langsung balikin deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wih Wih, baru uh, nih Wuh, keren Paling ganteng lagi Wah, temen gue Wattiger nih, nih. Masuk ah. Halo Akan bisa punya nih, duduk sih Cakep kan, monster gua. Mantap Tiger lagi wajah. Iya iya. Lu segede gitu, berapa tahun tuh? Beli dari kecil ya? Wah, ya Maaf ya, gue kalau beli dari kecil tuh suka gak terlater dan gak level gitu Gue langsung beli yang besar Wah Kayaknya gue gak percaya kalau dia bisa beli monstera semahal itu ya Ruhnya Berapa tuh? Lo katanya punya yang kecil Punya kecil lah, baru satu daun Makanya beli itu yang gede tuh, aku buatnya berapa sepuluh 10 jutaan Hah? 10 jutaan ha? Mau juta, juta. juta, berapa? Bulan cegitu ya mm. Eh monstera ini Udah berbeda dimana tuh? Qumsalam Arif ada apa? Gue mau ambil monstera nih Eh Kenapa? Monsteranya itu ada yang mau beli tuh udah di rumah Nanti kenapa itu? Gua malu nanti, nanti ya. please Udah lah, gue ambil aja lah. Ih, jangan. Mas, mas, serangnya saya ambil ya. Isi. Ya. Hah? Hah? Ternyata, -ternyata cumi cuma, cuma minjem. Ih, eh, jangan bilang-bilang ya. Tapi ya. Jangan bilang-bilang ya. Nah. Ya, ya. Dari, jangan dendam. Itu sebenarnya punya gua tapi belum gua bayar, belum gua bayar. Loh, deh. Ayuh, mau deh. Saya mau dulu ya. Loh, Loh, jadi buru-buru sih. Loh, tapi lho. jangan bilang-bilang please ya. Ya Allah, mampus ya sih, bilang dulu Takut belum deh. Harib nih. sobat sekalian kita tidak perlu repot-repot untuk tampil dan terlihat wah. Karena teman-teman yang hanya mau bergaul dengan kita hanya karena penampilan dan wah kita berarti mereka bukan sahabat sejati kita. Apabila mereka mau berteman dengan kita hanya karena penampilan dan gaya kita, berarti mereka adalah teman-teman yang toksik. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu akan menjadikan kita menjadi diri kita sendiri. Buktikan bahwa kita bisa menjadi diri sendiri dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena Allah akan menambah nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur, karena kebahagiaan kita tidak diukur oleh orang-orang yang ingin melihat kita selalu, wah. Kita tidak perlu menjadi yang orang lain inginkan. Kebahagiaan tidak dinilai dari apa yang orang-orang ingin lihat dari kita dan bukan dari penampilan kita.